Halo, selamat datang lagi di channel aku. Hari ini saya akan membahas tentang token asik Jadi token asik milik Anang Hermansyah akhirnya listing juga di Indodax. Kalau sudah bisa listing di Indodax, artinya token ini sudah mendapat izin dari Bappebti. Jadi teman-teman yang sudah beli token asik kemarin di Pancake Swap, sekarang sudah bisa jualan di Indodax. Tapi sebelum bisa jualan di Indodas, teman-teman harus lakukan ini dulu. Ini situs token ASIC. Jadi di sini ada tombol swap ASIC V2. Jadi teman-teman harus tukar token ASIC yang sudah dibeli ke token ASIC V2 dulu, baru bisa jualan di Indodas. Kenapa demikian? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kita lihat berita dulu kenapa token Asik bisa masuk ke Indodax. Apakah token ini melanggar regulasi? Kalau kita melihat syarat untuk mendapatkan izin dari Bappebti. Pertama, token itu harus masuk dalam daftar 500 kripto terbesar secara volume perdagangan global. Tapi di sini dituliskan bahwa token Asik tidak masuk ke dalam daftar 500 kripto terbesar. Token Asik saat ini hanya berada di urutan ke-3008. Jadi token ini sebenarnya belum memenuhi syarat itu. Tapi ada sedikit kelonggaran yang diberikan oleh Bappebti. Token Asik ini mendapat pengecualian karena hasil pertimbangan beberapa aspek. Penilaian meliputi porsi kepemilikan publik yang lebih dari 30% dan juga informasi yang jelas mengenai kode yang digunakan dan terakhir rekam jejak tim pengembang. Jadi berdasarkan aspek itulah maka token Asik mendapat izin dari BAP Pepti. Selain itu, CEO dari Indodas, Oscar Darmawan juga menyebutkan alasan mengapa Asik bisa masuk ke Indodas. Pertama, Asik memiliki komunitas yang sangat besar. Kedua, proyek token Asik mempunyai penanggung jawab yang dapat dipercaya. Jadi token Asik sudah resmi masuk Indodas dan juga sudah ada izin resmi dari BAP Pepti kalau kita lihat harganya di sini, harganya sekarang adalah 0,061 sedangkan untuk diperdagangkan di indodas itu nilainya minimal harus 1 rupiah jadi token ini sebenarnya tidak bisa diperdagangkan di indodas kecuali token ini diredenominasi jadi token ini kalau mau dijual di indodas harus diswap dulu ke asis V2 kita ke situs token asik dulu di sini ada tulisan Swap Asik V2. Teman-teman yang ingin menjual token Asik lama di Indodas harus menukar ke token Asik V2 dulu. Teman-teman pencet tombol ini dan akan masuk ke sini. Kemudian kalian harus hubungkan wallet yang berisi token Asik lama ke sini. Ini wallet saya sudah connect. Dan di sini token Asik lama saya ada 69 jutaan. Di sini bisa swap ke token Asik V2. Ini perbandingannya satu banding 1000. Jadi nolnya 3 biji akan dihilangkan. Nilainya sih sama saja. Jadi kalau tadi harga token Asik 0,061, maka Asik V2 akan menjadi Rp61. Kita lihat dulu harga sekarang. Nah, ini harga sekarang 0,061. Berarti kalau di swap ke Asik V2 maka nilainya akan menjadi Rp61. Jadi kalau punya saya 69 juta akan menjadi 69.000. Jadi connect wallet Anda. Dan ini Asik V2 harus di enable dulu. Ada biaya sedikit sebesar 0,13$. Tidak seberapa sih. Tinggal pencet swipe to Asik V2D. Nanti token teman-teman akan menjadi Asik V2. Jadi apa kegunaan token Asik V2? Asik V2 ini hanya untuk diperdagangkan di Indodas. Jadi kalau teman-teman ingin jualan di Indodas, harus pakai asik V2 baru bisa. Tidak bisa asik yang lama karena nominalnya terlalu kecil. Tapi kalau teman-teman gak mau jualan di Indodas, cuman mau hold. Teman-teman gak harus swap ke asik V2. Teman-teman masih bisa jualan asik lama di situs pancake swap. Atau jualan di platform exchange lain. Jadi ini untuk teman-teman yang mau memperdagangkan tokennya di Indodas aja sih. Kalau kita lihat chartnya sini, Saya pakai chart yang dolar ya. Trendnya lagi bullish banget karena hari ini adalah hari H, token asis listing di Indodas. Jadi buat teman-teman yang sudah punya tokennya, semoga cuan. Harganya sempat turun, tapi sekarang lagi naik lagi. Semoga token ini tuda to mun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.